Pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari respirasi secara khusus. Nanti secara berturut-turut di slide ini akan ditampilkan. Pertama, capaian pembelajaran yaitu maksudnya setelah belajar metabolisme secara keseluruhan Kemampuan apa yang harus anak-anak miliki Yang kedua adalah indikator penguasaan Ini khusus pada tampilan satu video ini Khusus mengenai respirasi Khusus mengenai respirasi Anda harus mengerti bagaimana transformasi energi dari makanan Sampai akhirnya menjadi energi Sisanya dibuang berbentuk CO2 dan H2O Oke okay. Yang penting dikuasai adalah respirasi menghasilkan energi Kemudian di bagian kelima nanti akan ditayangkan tahapan-tahapan dan hasil-hasil respirasi Tahapan respirasi ada tiga glikolisis, Siklus Krebs Dan terakhir nanti adalah tahapan rantai transport elektron Demikian selamat mengikuti kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia saatnya berubah dengan menjaga kebersihan dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir cuci tangan memakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus lakukan sesering mungkin dengan benar untuk kesehatan kita semua berubah usir wabah